Hati-hati USDCAD sedang berada di area kritis. Bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dengan berada di area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.27277 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27654. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212